Ku terlentang kesepian luasnya samudra terbangkit menghirup aroma luar biasa sengaja aku berjalan melihat keindahan merdeka. Lepaskan lara yang memikul daku membuatku terpukul sesungguh. Sungguhnya harmonika nada sayu di liang romamu seiring waktu senja berganti malam. bercanda dan tertawa bergembira sentiasa bergandeng Keinginan inginku simpan semuanya menjadi kenangan. Ladies and gentlemen, Miss Yang tak Semuanya Menjalanku